Sebenarnya bercama ini Yaudah nanya memang Dalam perjalanan Rumir ngerekat yang Orang Kaluara di. Buat Kafe, Kak Diego, ini lah yeah. oh ya ada tuh oh panjang jadi tinggal diheran-heran aing video terus delapan menit lain di tempat di gedung Pakuan tadi Lila oginya lumayan padahal tadi teh pas saya tergigit teh berangkat berangkat nggak oh, pasti laun mang launnya man. Kamu lebih sebarat jauh lebih banyak, jika mulai dekut. I love gak namanya oh, oke oh, itu berita berita jadi panas surat mata itu iya dengan itu salah apa bendera dengan uyu dengan uyu gitu ya Iya, tiga Iya, iya yeah, ya. Yeah. Ya dia. Tadi ah, Lagi itu.